Halo, selamat siang Jumpa lagi Dengan XCOM Service Kali ini Saya dapat Servicean VCD di oh, DVD player Dimana katanya yang punya DVD ini Tidak nyala Oke, kita akan melakukan pengecekan ya Masih ada di sini Pertama kita akan cek Covernya Atau mungkin Screennya Oke Kita akan cek kabelnya dulu ya kita akan cek kabel ini cek dengan cek dengan aku Di home atau ditontonin kalau bunyi berarti nyambung atau tidak rusak, tidak putus. Nyambung, wah ternyata kabelnya enggak nyambung kabel salah satu kabel listrik ini kabel powernya ternyata rusak putus Oke coba nah kita ganti ini ada tabel nyala dengan lagi kita ganti dengan kabel yang baru yang lama yang baru kita buang kabel yang lama kita cek dulu CV nya bisa pakai. enggak sekitarnya tidak apa Oke, cek. Cek. Pas cek, Oh, nyala. ternyata hanya spile yang rusak, hanya kabelnya saja. Hah. Ya, ternyata mudah ini ya. Kirain apanya. Ya. Oke. Jadi perlu diketahui kalau untuknya disisiki kalau yang mati, ya. Pertama kali kita cek kabelnya dulu putus apa enggak kabel-kabelnya kalau kabelnya enggak apa-apa kita cek di rangkaian ini dengan powernya kita cek fuse-nya sekrenya, putus apa enggak baru nanti di modul powernya ini yang kita cek lagi karena ini yang merusak kabelnya, jadi sudah selesai tidak ada 5 menit oke itu aja dari kami Tom Selamat siang kita berjumpa lagi dengan service yang lainnya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh